aku aku aku FK dulu ya nanti nanti juga gua mau ngapain cak ya sholat lah oh liuk bareng ya iya kau kesolatin ya iya cek cek Garret kalau boleh tahu dulu kuliah ambil jurusan apa? <laughs> aku ilmu sejarah. Ilmu sejarah. Nyi nyi nyi. Ilmu sejarah. Saya itu orang-orang yang sering dibilangin kamu tuh ya yang dukung teori manusia dari monyet. Enggak sih, cuma kalau ngelihat kamu aku setuju biasanya. <laughs> you wanna play ada with me? kali empat lagi nih. Aku maunya first aid kit, Medkit, kit, bandage, band killer, and a golden ya? Saya miskin.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 <skull nationalism> oh, that's what I'm opening anime, yang aku masih inget <mukti> banget sampai sekarang. <tis> oh, samurai X, samurai X, gue gimana sih? Kikir sih, lupa gua pokoknya. Nah, nah, nah, biasanya nonton nah, Samurai X X X nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, Papa Papa bolo bolo Mama open B kemarin tuh. Hahaha denger ada suara tembakan loh salah Wah, iya. Nggak tahu itu ritunya. Aku nggak tahu apa Paris. Anak -an anak biadab gini lah. Lahir sama dajal gini lah. Kesel banget. <laughs> Diledakin <laughs> loh anjing <laughs> Itu babi <laughs> haram ini nembak-nembak aja. Macot unggas. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <tuh>, nena, nena.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 udah gitu ada analisis judi gitu kan hmm. nih Jerman Prancis kayaknya menang Jerman soalnya ada blitzkrieg gitu dia ya hmm Gimana ini ya Ivan mau tidur capek kamu capek apa capek nganggur Gak apa lah apa buka tambah lele tuh loh Ternak lele udah gitu dimasukin YouTube back to nature ya ada-ada ada sekali ya Kembali lagi sama saya, Bapak Ivan Hari <emuh> <tuh> ini, video saya adalah tentang membudidayakan dayakan Lele Dunggo Lele ya? Cara kasih makannya gampang Ivan tiba-tiba buka celana, terus eh Remy mau dota atau? Aku dota, tarit Aku habis ini tidur Oke, okay. sip Asyuh, ini wakil Bumai wawamu Bumai wawamu Bumai siapa yang nyakitin mana? ini beneran coba kokohnya baik-baik cak, yang kita bisa bantu cak serius yang patah kita bisa bantu nyakitin kue nama kabelnya apa? usb2 usb type c kabel chargean nya siapa ya nama kabelnya ya? tidak <laughs> ya Yang tidak membantu sama sekali. <tell> itu Si Andre. Lu dari SD Andre? Indigo Indigo. Dari Sadarnya TK. Sadarnya TK. Iya. Ada garis enggak waktu itu? Banyak. Irrit <tell> mah. Yang di foto profilku tuh kayak gitu. <tell> apa? Maksudnya apa? <tell> si Andre rit gua enggak tau apa perit. Sumpah Ini lebar batu sembunyi kontol. Hmm, <tif> tadi <tif> gantor kalau di kamarku gimana? Aduh. Di mana sekarang? Di mana? Toilet. Toilet. Ngapain? Ngapain? Enggak ngapa-ngapain, enggak. Maksudnya kayak gini loh, enggak enggak semua hantu itu ganggu Mbak semuanya. Iya, kadang ada yang cuma stay doang. Ya udah ngapa ngapain Jadi selama ini dia ngeliatin aku ngocok di kamar mandi gitu. Sabrek. so aku ada obat, so. Ini ada first set nih, sini. Itu Mas Kimia Pharma <tif> Kimia Pharma. <tif> <tif> Oh, Ar Arkan kan partnership sama Kimia Farma, oh, tahu. Partnership sama Kimia Pharma Cuk. Dia vendor sapat, Cuk. Amoksisilin, Bo. Pil KB. Pil KB. Pil KB. <capacidad> <laughs> Wah, Arkan jadi andalan channel-mu. Oh iya dong, makanya pakai Pil KB andalan. Channel. <laughs> <ketan> Kamu lahir hari apa? Tahu enggak? Gak tau lupa kenapa Hmm nah, ada riset katanya orang yang lahir di hariswasa Itu rata-rata cenderung pemarah kalau dipukul kepalanya Serius? Mhmm Ah iyalah ngobrol kan gini? Serius? Holy shit Sam Serius Aku ngantuk coba Tidur lah kalo ngantuk coba Hmm. Sawi apa yang nempel di dinding? Sawi Dermen der Wah. Oh, Wah, Masih bisa ketebak Nih aku juga ada tebak-tebakan Wakil Enggak. presiden yang sering nonton streaming apa? Ala Youtube kalah <laughs> easy coba adri adri adri apa kayak gituan? Dih, tuh kayak gitu kan tahatan tuh andre tuh andre tuh nama orang Cina yang sering kena masalah siapa something wong Itu kok apa kenapa di komputer tulisannya enter kenapa jo karena kalau tulisannya entar programnya nggak jalan-jalan. Ada yang bisa nge-geek mojo gak sih? Nama orang Meksiko yang barusan kehilangan mobil. Siapa? Carlos. <laughs> Artis luar negeri yang suka bersepeda. Apa tuh? Selena Gomez. <laughs> <laughs> Gok sekali, cok Itu ngai nice, suanai nice, nice, <tuh> orang kanibal nyebut orang hamil apa apa Kinder Joy <tuh> <tuh> Oh beres <tuh> <tuh> eh, lampu uh, Ruh, <tuh> <bingung>. <tuh> Kinder Joy Kok bisa cak Kok bisa lu sih makanya sok coki, coki mulu <tuh> Karena apa? Pino ngejatuhin es krimnya di jalan. Tolol. Bukan, karena dia ketabrak truk. <laughs> bapak Anda tahu saya kan enggak tahu. Eh, bapak saya enggak ada. Bapak udah enggak ada. Enggak ada. Karena lu apain? Kemarin tahun 98 balap karung enggak balik. <tuk> Anjir. Aku bangga punya bapak. <tuk> Ajih... <laughs> sorry, sorry, sorry, sorry... Sorry, sorry, sorry... Bersanya, ya, udah mulai jeleng jok!